Saya rekam biar nanti teman-teman yang tidak sempat bertanya atau mendengarkan penjelasan saya bisa menonton ulang video yang akan saya tayangkan selesai kita belajar di Zoom ini. Percobaan yang Anda akan lakukan, percobaan mengukur taraf intensitas bunyi. Anda bisa menyediakan speaker atau radio atau sumber suara apapun yang Anda bisa dapatkan suaranya itu sifatnya konstan. Nah, speaker atau sumber suara ini Anda letakkan atau dia berada di suatu tempat yang mana tempatnya ini Anda, tempat Anda mengukur Anda tentukan. Semakin lama semakin jauh atau jaraknya itu jangan dekat. Jadi kalau misalnya jarak yang terdekat pertama ini adalah R1, kemudian yang kedua ini adalah R2, lalu yang terakhir di situ adalah R3. Pastikan jarak ini sudah diukur menggunakan meteran atau menggunakan distan meter. Cukup sekali, yang penting ukurannya itu ajek atau valid. Tidak berubah-ubah. Dari setiap titik di R1, R2, dan R3 ini, saudara kemudian mengukur taraf intensitas bunyi menggunakan aplikasi yang namanya sound meter. Amati yang paling keras bunyinya dari TI yang Anda tulis. Demikian pula di R2 ini diukur TI-nya, di R3 juga sama. Kayaknya yang paling enak melakukan percobaan ini wahyu. Sebab sumber suara di sekitar rumahnya itu banyak. Mau suara burung kah, mau suara karaoke, suara dangdut. Nah, Jadi pilih salah satu sumber yang akan diukur kekuatannya menggunakan aplikasi sound meter Kemudian hasil dari percobaan ini, semua kegiatan saudara itu Anda foto dan Anda videokan. Paling lama videonya 1-2 menit saja, tidak usah diedit. Kalau bisa videonya itu sesingkat-singkatnya yang menggambarkan seluruh kegiatan saudara ini, semuanya. Singkat saja, tidak usah panjang-panjang dan juga tidak usah dinarasikan videonya aja Nanti mungkin saya buat sulih suaranya atau yang lain. Tapi jika ada yang ingin memang memperdengarkan suaranya yang indah dan merdu, ya silakan. Saya tidak membatasi keinginan saudara seperti itu jika Anda ingin eksis. Kemudian foto dan video ini, sebelum sebelum saya taruh di folder, Anda perlu membuat di buku catatan, itu namanya laporan sementara percobaan. Seperti apa laporan sementara percobaannya, formatnya. Yang pertama adalah data, keberapa. Kemudian R atau jaraknya. Nah, ini dinyatakan dalam meter. Lalu kolom ketiga adalah taraf intensitas yang Anda dapatkan. Datanya karena ada 9, jadi cukup sampai 9 saja barisnya. Lalu Anda tuliskan, misalnya ini jarak yang pertama adalah 0,2, lalu Anda berpindah lagi 0,3, lalu 0,4, kemudian 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Misalnya begitu, silakan. 1,2,3,4,5,6,7,8, oh kurang 1. 1 meter yang percobaan ke -9. Lalu Anda mendapatkan TI-nya bervariasi, karena ini ada 9 datanya, bisa saja begini. Mula-mula nilainya 79, setelah itu 77, setelah itu 75, habis itu 74, habis itu 72, habis itu 70, habis itu 68, 66, dan di sini 63 misalnya. Seperti itu. Maka jadilah laporan sementara percobaan, dan laporan percobaannya ini Anda bisa fotokan juga. Sehingga semua dokumentasi kegiatan Anda taruh di dalam bagian folder dokumentasi kegiatan. Saya sudah siapkan folder dalam Google Drive, hanya saja saudara masih perlu memberi nama masing-masing folder sesuai dengan nama siswa, memberi nama folder. Di GCR, saya sudah memberi nama contoh Luna Zanira, underscore 11 MIPA 6. Nah, baru kemudian setelah folder ini terbentuk, Anda masukkan semua hasil kegiatan tadi. Jadi, dia tidak kacau balau seperti Google Slide seperti Google Docs, dan lain-lain. Karena dia sudah tersimpan di dalam folder masing-masing. Sampai di situ penjelasan saya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Atau cukup jelas? Oh iya, silakan Luna. Saya mau bertanya, tadi Bapak gambarkan dalam satu jarak itu ada, tiga. jadi ada tiga kali mengukur double, Oke, baik Pak, terima kasih Pak yang dilihat taraf intensitas tertingginya. yang bisa Luna lihat. Kalau tadi tadi ternyata angkanya mirip lagi ya sudah masukkan angka tersebut. Misalnya 80 eh muncul 80 lagi. Jadi dia diberi jeda sekitar 30 detik. Oke, ada lagi yang lain? Sebelum ada yang menanyakan hal-hal lain, silakan. Baik, jika tidak ada, saya kira kita bisa tutup pertemuan pada pagi hari ini, dan Anda lanjutkan dengan melihat bahan materi ajar yang sudah saya letakkan di Google Classroom. Ditonton itu sampai tuntas, karena seluruh kegiatan yang akan Anda lanjutkan di buku catatan, ini saya lanjutkan sebentar. Sebentar, ya. nanti Anda saudara-saudara dapat data seperti ini, kan? Nah, dari data-data tersebut misalnya dapat data ini 70 desibel. Data ini Anda cari berapa intensitasnya kemudian berapa dayanya. Nah, intensitas dan daya ini Anda tuliskan di dalam buku siswa. Jadi ini tidak difoto tapi ini merupakan pekerjaan di dalam buku siswa. Jika sewaktu-waktu saya tidak mendapati hasil seperti ini maka jangan salahkan saya jika saya letakkan Anda di bawah pohon. Jika sewaktu-waktu saya tidak melihat ini di dalam buku catatan Anda, jika kita dimungkinkan untuk mengadakan PTM nantinya. Nah, ini sebagai pemeriksaan atau tagihan di satu saat. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Semuanya sudah saya masukkan di dalam video materi belajar pada tanggal hari ini. 17 Februari 2022 silahkan ditonton sampai habis jika ada yang masih ditanyakan Nah nanti silahkan komunikasikan melalui WhatsApp group atau ada yang mengirimkan video pertanyaan Nah itu saya anggap sebagai nilai interaksi ada yang mengirimkan video pertanyaan kepada saya saya masukkan juga sebagai nilai komunikasi yang kita lakukan selama daring ini Mungkin ada yang mau ditanya lagi sebelum kita tutup? Ya, baik. Karena sudah banyak geleng-geleng berarti sudah siap untuk melanjutkan pekerjaannya. Saya ucapkan selamat pagi, salam sehat semua, sampai ketemu minggu mendatang. Sampai jumpa. Pagi Pak. Terima kasih. Terima kasih semua atas kehadirannya.